Halo bosku, jumpa lagi dengan saya uh, APT Multi. Ini uh, blender motor blender yang sudah tidak digunakan karena uh, ya tampilan fisiknya jelek dan udah kusam lah bosku ini motor blender bekas ya. Yeah ini rencananya saya akan bongkar dan akan saya jadikan vakum nah, karena saya belum punya vakum ya bosku ya coba akan saya jadikan vakum eh, dan kebanyakan kan vakum wattnya itu tinggi-tinggi kalau yang rendah itu wattnya rendah itu harganya lumayan mahal ya jadi jadi eh, saya mau beli nggak mampu bosku ya. Nah ini mumpung ada motor blender akan saya jadikan. Uh, coba saya jadikan vakum cleaner, oke, okay? penyedot debu. Kalau bisa penyedot air juga ya bosku ya. Debu plus air ya. Coba kita bongkar dulu. Apakah bisa dijadikan? vacuum cleaner simak videonya sampai habis bosku ya kalau memang minat dengan apa suka dengan video saya jangan lupa subscribe like dan komen kalau bisa di share juga bosku biar kita selama-sama sama-sama belajar ya Oke okay, bosku, ini tampilannya bosku. Dalamnya bosku. Coba saya lepas bosku. Ini lepasnya. Uh, ini kan kelihatan ya, bosku ya ini kelihatan apa e, arahnya si penampang ini ini jangan berlawanan ya jadi e, kita searah dengan penampang kita ini tahan dengan obeng Min ya bosku ya Oke, okay, udah lepas bosku ya. Udah lepas, bisa diputer. Nah, udah lepas bosku ya. Oke. Okay. Kita lepas motornya aja bosku ya. Coba kita send. lepas dudukan baut tempat ini bosku ya lepas semua tunggu uh, apa? Entar lagi, Bosku. Oke. Okay. Udah lepas semuanya, Bosku ya. Saya rakit dulu. Kita bikin pangkonnya dulu, Bosku ya, dari pipa PVC. Kita potong dulu PVC-nya. Ya, kita potong. Enggak ada geraci, akhirnya pakai gunting seng. Tapi nggak pak, salah yang penting bisa. Ini tadi saya potong kabelnya, ya. Nanti seperti ini posisinya ditancapin gini, ya. agak susah kalau nggak pakai gratis kita coba mal. mantap bosku bisa ternyata kita panggang dulu bosku ya kita karin gini ya oke okay. Nah, ini bosku sudah saya panasin pakai kompor. Ini mau saya mal. Oke, mau tak bikin pangkon sama paling-paling. Kita bikin paling-paling dulu, bosku. Bisa ya. Kita bikin baling-baling dulu bosku Ini pipanya kurang bulat Kalau bisa cari yang bulat bosku ya Kita potong Di dalamnya garis Soalnya kita butuh spek uh, Dikit banget harus hampir ya nggak presisi presisi banget sih, cuman biar agak lebih pas kita potong bulat sebisanya, terusnya sangat bulat ya, biar lebih imbang nanti baling balingnya pakai jangka bagus juga bosku. ini udah, udah kurang bulat mas Jan ini kan nggak masuk mas ya kita kurangin lagi sedikit lagi Oke bosku, kita coba lagi masuk apa tidak? Ini banyak kurang bulat bosku ya. Mantap ini bosku, kelihatan ya, e, bisa masuk. Sekarang kita e, dilubangin bagian tengah. Pasti lubang sebesar ini ya, nanti kita tancapkan di bagian sini pakai paku, usahakan pakunya uh, sama ukuran sama ini ya, usahakan sama aja, jangan lebih besar Ada lubang bosku ya. Oke. Setelah itu uh, kita potong jadi berapa empat bagian. Ya, kita potong jadi empat bagian. satu itu kita seadanya wis pokoknya nggak pakai terlalu apa penggaris dan lain-lain. Kita bagi jadi empat Kalau bosku mau diukur silakan pakai penggaris silakan. Nah udah bosku tak kasih lubang empat ya. Tapi nggak sama karena saya memang enggak pakai apa alat. Kita potong yang tadi garisin tadi. Oke, sampai lubang ya. Oke, sampai lubang juga bosku. Kita pakai alat bekas apa? Uh, perlengkapan bekas, bosku. Ya, ini ya oke. Okay. Ini bosku, ya, tunggu agak dingin. Satunya juga terjuga seperti ini. Usahakan sama biar imbang. Nanti satunya juga. Seperti ini juga, satunya juga, Empat-empatnya ya, bosku. Ya, Terus hai, juga oke okay. kan sekarang jadi baling baling hai, ya sekarang coba kita pasang pada motornya bosku ya Oh iya uh, tanpa pakai bosku tapi nggak saya coba untuk Oh bentar bosku hujan bisa Oke okay, bosku, ini jadi uh, Belum tahu Ini muternya gini bosku ya Halo bosku, kita lanjut lagi uh, Kemarin saya potong karena nggak ada alatnya bosku Nah ini uh, Top 3 dim ya saya menggunakan pipa tiga dim ini tadi saya kasih lubang eh, dengan cara pakai gunting soalnya alat seadanya bosku ini dari peralatan nah, ini juga saya lubangin ya Coba kita pasang kita pasang motornya di sini bosku ya jadi gini nanti oke okay. Jika kurang jelas, ya uh, bisa ditanyakanlah di kolom komentar. Semoga berhasil, bosku. Ya, ini dicoba, barangkali bermanfaat. Ya, bisa di-subscribe atau di-share. Kasih lubang sini, bosku. Ya, dua sama sini. Ya, ini tengah ini untuk AS ini. Ini sama ini untuk bautnya, ya. Pengait kesini, ya. Pangkon motornya nah, kita salah lubang, bosku. Sini, ya. Makan sini, ya. Tak kasih lubang lagi, pakai kucekan, ya. Oke, oke, kita pasang lagi untuk bautnya. ya setelah kabelnya dikeluarkan dari sini kita pasang lagi bautnya oke ya udah terpasang oke tadi lubangnya di sini sama di sini itu salah ternyata mintanya di sini sama sini ya oke coba kita install Ditutup seperti masang pipa gitu bosku Oke bosku ya Kelihatan ya baling-balingnya Udah bisa diputer Lancar Sekarang kita tinggal coba Apakah dia bisa menghisap Atau jadi alhisap Kita sambung bosku di sini Kabelnya Bebas ya, bisa balik-balik karena ini arusnya arus AC. Biasanya pemula itu tanya dulu, meskipun dia tahu tal. Makanya bahaya, eh, Oke, kita coba, kita coba tancapkan, bosku ya. coba debu debu apakah dia bisa bersih bosku ya ini debu bosku ya? ya oke bosku kelihatan bosku hai guys kita lanjut ya guys ya uh, jadi ini bosku ini kan uh, nggak dipakai uh, perlu uh, sok tiga dim keempat dim ini rencananya mau saya pasang seperti ini ya ke sini terus ini ke sini ya ini toples bekas lebaran Oke okay? ya kosong jadi ini saya lubang sudah masuk bosku ya uh, kita lupkan nanti kita lem pakai PVC ya lem PVC atau seadanya lah kita baut atau gimana yang penting pokoknya uh, nggak bocor aja kita coba Eh ya oke okay ya bisa enak ya kok ini hasilnya nah, juga Insya Allah tidak akan mengecewakan ya kita pakai lem isar plus soalnya kalau dikerik ini diratakan ya biar lebih kuat Bagian luar ini ya. Kalau nggak ngerti ya tinggalkan komentar aja atau uh, bisa tinggalkan kolom di uh, pertanyaan di kolom komentar kalau nggak ngerti. Oke, okay. udah merata bosku ya. nanti kita kasih lubang di sini bosku ya, ini untuk vakumnya, eh kan seperti ini, jadi ini akan nancam di sini. nanti kita potong segini. sudah kita potong bosku ya, sudah kita potong. ya nah, udah bosku ya oke okay. uh, nextnya masih basah bosku lemnya jadi nunggu dulu nextnya kita kasih lubang di sini kita pakai selang pembuangan mesin cuci ya kita nah, pakai ini ya ini ada potongan kecil sedikit tapi nggak apa, apa ya sini bosku. Bikin lingkaran, ya. Ini, bosku, ya. Bikin lingkaran, ya. Udah, ini udah ada lubangnya, bosku. Ya, kita panasin pakai kompor, ya. Kita sodok sampai sama sangnya uh, pisau. Coba kita tancapkan. udah bisa masuk, bosku ya. Oke. Okay. Melengkung ke bawah ya. Takutnya nanti kalau ke atas kehisap. Oke, okay, bosku. Uh, ini tadi sudah saya kasih lubang ya. Pakai latihan. Sudah saya panaskan ya. Sowernya saya masukkan sini. Oke. Ya. Oke. Okay. Ini bekas mesin cuci ya, potongan mesin cuci. Tapi kurang panjang sebenarnya. Tapi nggak masalah untuk sementara. Nanti saya ganti lebih panjang lagi untuk selangnya ini. Selang pembuangan mesin cuci ya. Untuk ini saya menggunakan tisu basah bosku. Tisu apa? Serbaguna. Ya. Ini saya gunakan tisu serbaguna biar mudah didapat atau ya mudah didapat lah. Atau bisa juga uh, kain yang tipis seperti ini bosku. Dia lebih apa? Lebih awet sih bisa dicuci kalau kain ini ya. yang tipis saja kasih males sini udah bisa. Coba kita pasang ya. Tuh ini ke sini. Oke bosku. Ya, udah masuk ya. Kita tutupkan ke sini. Oke bosku. Yang ini e, kalau bisa tutupnya lebih cepet, lebih daya hisapnya lebih kuat nantinya. Ini saya e, namanya juga barang bekas, jadi Gak bisa pilih-pilih bosku ya namanya barang bekas ya oke ya oke bosku ini saya bikin berantakan kotor ya kita nyalakan nyalah udah nyala, sudah nyala guru, bosku kita coba hisap debunya ya Oke, okay. oke, okay. mantul pokoknya bosku. Bisa untuk vakum mobil, vakum sofa, vakum debu sofa, vakum karpet. Biaya murah, dari peralatan bekas. Ya, yeah. oke. Okay. Ada yang di selang lu? Saya, saya tuangkan selangnya enggak keluar. Dia langsung masuk ke sini semua. Oke. Okay. Jadi kita nggak perlu mahal-mahal beli eh, vakum cleaner atau yang lain ya Ini hasilnya ya bosku ya Mantul pokoknya Oke kelihatan ya Hasilnya ini hasilnya ya Dihisap semua Apa kita lagi Trail lagi lah Pakai Coba pakai tanah ya Ini pakai tanah bosku ya Coba ya bosku ya Bisa apa enggak Dia ya, menghisapnya ya Kita coba Kita tancapkan lagi Kita hitap Oke Oh Mantu sekali bosku Batu-batu masuk semua bosku oke Oke bosku Ya Kelihatan kalau masuk Bosku ya Oh itu mewah. Oke bosku sapanya semua botu. Ini akan berguna. Oke botu. Kita panai semua botu ya. Wus. Oke botu. Ya, bersih total ya. Oke bosku mantul dah pokoknya vakumnya ya tanpa ada sisa sedikit pun ya Terima kasih banyak eh, tunggu video selanjutnya tentang kreatif service atau apapun yang bisa di share ke teman-teman Oke bosku terima kasih